Halo teman-teman semuanya, baik lagi di channel Viano Ganggur dengan gua Vian. Di kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah cahaya pada logo atau teks. Contohnya seperti ini nih. Oke, tanpa banyak bacot langsung kita gas ke tutorialnya. Oke, kita sudah memasuki Adobe Premiere Pro selanjutnya kita pilih bahan-bahannya saya akan memilih background ini kita drag ke timeline kemudian logonya, logo youtube kita drag juga ke timeline kita selesaikan. terserah teman-teman ya oke, ini cukup kemudian kita pergi ke file New file new legacy uh, title oke okay, kita kasih nama cahaya oke okay. yeah. enter oke okay, kemudian kita pilih ini ya teman-teman dari -teman. rectangle tool kita pilih rectangle tool kemudian kita blok semua gambar logonya oke okay, kemudian kita pilih di color ini kita pilih warna hitam Kemudian di opacity di bawahnya ini ada sin. Kita centang aja sin ya. Mungkin kita buka. Selanjutnya di size ini kita gedein. Gedein. gedein. Di 100 ya, teman-teman ya. Ini saya kan lah. 100 kemudian di angle-nya kita pilih 150. 150 ya, teman-teman. Ya, kalau udah kita langsung close aja. Ya. Oke, sekarang kita udah punya cahaya, tidak ada cahaya. Ini kita drag timeline. Oke, sekarang seperti ini gambarnya. Kemudian di sini kita duplikat aja logo YouTube-nya. Drak atas tarik oke. Okay, sekarang kita udah punya susunan lah logo YouTube, cahaya, dan logo YouTube. Oke, okay, selanjutnya kita pergi ke efek, kemudian cari sebuah riset yang bernama track track Oke, track Oke, okay. okay, di king ya, teman-teman. Keying track. Oke, okay, kita tarik dan drag ke cahaya, kemudian kita double klik cahaya, double klik kemudian pada di sini Teman-teman, di bawahnya new title ini ada sebuah icon. Ini kita pencet, role roll option, dan sekarang kita pilih yang right, berarti pergeserannya dari dari kiri ke kanan, ya teman-teman. Solo -teman. ini dari kanan ke sini, kita pilih Crown right. dan jangan lupa di timing frame kita set start, of screen, dan end of screen. Oke, okay. kita klik Oke. Okay. dia ya, kayak gini ya teman-teman. Selanjutnya bagaimana cara kita untuk memasukkan garis putih ini tadi ke dalam logo ini? Nah, sekarang kita klik lagi di cahaya. Di sini pada key ini teman-teman, di mid ini kita pilih ke video empat nih, video empatnya karena logo yang tadi sudah kita duplikat ya teman-teman. Ini kita pilih video empat kemudian pada menu blend mode nya teman-teman kita pilih blend mode nya kita pilih screen oke okay, screen hasilnya kayak gini teman-teman oke okay. kita coba play ya. Kalau menurut teman-teman masih kurang cepat pergerakannya. Kita tarik lagi ke kiri di cahayanya ini. Seperti ini. Kita play. Oke, kecepatan. Klik lagi. Yop, kita udah punya. Nah, untuk mempercatik lagi gitu. Ini milih background ini biar kelihatan agak blur Kita masuk ke pencarian blur. Kita pilih Gaussian blur. Pilih dan track ke background yang ini Oke. Okay. Ini sudah punya Gaussian blur. Kemudian di bluriness nih teman-teman kita Gantung secara teman-teman. Ya, saya aja. Oke. Oke, Oke, kemudian teman-teman, untuk mempercantik lagi, Oke. saya memakai ini. Teman-teman, periksa teman, -teman. Tambahan lagi. sekarang teman-teman kita pilih yang tadi, tekan tadi, kemudian di blend mode nya kita pilih blend lagi, screen. oke, ini, ini teman -teman. Oke teman-teman itu tadi dia video tutorialnya semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin membuat konten logo atau teks macamnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena kedepannya saya akan lebih banyak membuat tutorial tentang Photoshop ataupun tutorial Premiere Pro. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!